dua tersangka pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah bengkel mobil di desa Tarai Bangun, Kampar, Riau. Duduk, duduk, duduk, Sini sini. Tersangka berinisial BR dan HR tak berkutik saat digerebek sejumlah petugas dari Polsek Tambang. Ya, kedepan. Ya. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk. masuk, masuk. masuk, masuk. masuk, masuk. Lupa sama. Dompet dia itu. tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka. Berdasarkan dari laporan masyarakat, telah maraknya peredaran narkoba yang ada di. Perumahan yang ada di bangun kemudian anggota Unit Reskrim Tambang melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan kepada dua orang pelaku inisial BR dan HR ya, yang berada di perumahan Taraybangun tersebut. lekat, atas le. Kau belum dapat saya dalaman kau. Bagus toh jujur, mana datang? Saya enggak tahu, saya tanya siang tadi. Ya. Kan polisi selain sebagai pengedar kedua tersangka juga positif sebagai pengguna narkoba. Oke, Oke. anak-anak di dalam itu. Anak-anak. Udah, ini pegangannya jelas, Bang. Dosa ya. kau banyak cerita kau pegang. Ya, eh? punya dia tuh. Enggak, Pegang. Biar Biar bagaimana bagaimana saya, Bang. Diam Hah? kau. Biar Biar kau pegang. Punya saya, Bang. Di besok ini peganganmu. Betul. Masa dia saya saya yang dia siapa? Ya siapa yang ngantar di sini? Jam meletakkan saya tahu bang, ha. tapi yang datang kemarin itu, itu dua orang itu. Jadi, Jadi, kalau jana, jana, jana nah, bang, Kembangkan lagi berarti. Ya, kami melakukan penggeledahan yang ada di bengkel cat mobil, ya di samping rumah pelaku, ditemukan satu buah kotak, ya, satu buah kotak yang berisikan tiga uh, paket kecil uh, plastik bening yang juga sabu-sabu dan juga uh, satu sendok, satu sendok uh, sabu. Kemudian di uh, TKP juga kami temukan uh, perangkat alat isap, uh, bong dan uh, lengkap setelah dengan alat isapnya. Bibi udah Barang -barang cuma yang untuk eh, tersangka eh, kita bawa ke posit tambang penjara eh, okay. ancaman eh, eh, maksimal lima tahun. Polisi masih mengejar seorang bandar yang identitasnya telah diketahui. Kedua tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.